Berarti Khalid bin Walid orang yang kelima masuk neraka gara-gara kaedah ini. Berikutnya yang keenam. Ketika datang seseorang bertanya. Kenapa di Saudi Arabia itu ada doa khatam Quran? Kita setiap selesai khatam Quran membaca doa khatam Quran. Tapi bukan di dalam solat Kita membaca doa khatam Quran di luar solat Selesai membaca Qur'an kita punya tradisi membaca dari surat ad duha la ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim wadduha duha, layli saja kenapa bertakbir sebelum membaca duha karena Sampai-sampai istri Abu Lahab mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setanmu sudah meninggalkanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setanmu sudah meninggalkanmu. Wadda'aka syaitanuk. Waqalaka. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat. Ma rabbuka wa maqala. Allah tidak meninggalkan wahai Sayyidina nabi wa maulana muhammad sallallahu alaihi wasallam rasul bertakbir lalu kemudian nabi bertanya kepada malaikat jibril alaihissalam kenapa engkau lama tidak membawa wahyu wahai jibril kata jibril kami tidak memasuki rumah di dalamnya ada al jarwu jarwu artinya anak Bangkai anak anjing sampai akhirnya kaulah dengan batang sapu menarik dari bawah tempat tidur itu dikeluarkannya. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala ingin memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika orang membaca doa khatam Quran tidak pernah dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca menghatamkan Quran bersama dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Kana Anas bin Malik idha khatimal Qur'ana. Anas bin Malik kalau selesai menghatamkan Qur'an. Jama'ah ahlahu wa auladahu Dikumpulkannya istri dan anak-anaknya. Lalu mereka berdoa bersama. Tidak pernah dilakukan Nabi. Maka perbuatan ini binah. Kalau dipakai kaedah lima jari. Kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah. Maka Anas bin Malik orang yang keenam masuk neraka. Gara-gara kaedah yang luar biasa ini. Ini Ustaz Samad ngomongnya sampai jam berapa? Ada tertulis 19.31. Saya sebetulnya pura-pura aja nanya, bahan saya udah habis. <laughs> Biasanya Ustaz Samad kalau ngomong mau itu kan santai. Kenapa malam ini maraton cepat? Kalau saya santai bahannya hilang, lupa. Gerogi di samping Habib. Makanya gasnya kencang. <laughs> Datang orang bertanya. Bagaimana menghatamkan Al-Qur'an di dalam Masjidil Haram Masjid Nabawi yang dilakukan oleh imam Masjidil Haram setiap bulan Ramadan imam membaca Al-Qur'an satu malam satu juz ditambah dengan tahajud malam 27 imam membaca doa khatam Qur'an di dalam salat tarawih tidak ada satu hadis pun yang menyatakan nabi melakukan nabi menyuruh nabi memperbuat maka perbuatan itu bid'ah. kalau tidak dilakukan nabi Nabi ah, maka Imam Masjidil Haram aram dan Imam Masjid Nabawi masuk neraka berarti mereka urutan yang ketujuh dan ke-8 masuk neraka karena tidak dilakukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-9 ketika datang orang bertanya Wahai Syekh ini ada keluarga saya kerasukan setan bagaimana cara mengobatinya lalu kata Syekh Ibn Ubas ambillah daun sidir daun sidir daun bidara ambil lalu hancurkan lumatkan dengan dengan batu masukkan ke dalam air bacakan al-fatihah bacakan kul huwallah bacakan kul aul bil falaq bacakan kul a'udzu bir-nas bacakan pangkal al-baqarah bacakan ayat kursi bacakan akhir al-baqarah setelah itu mandikanlah itu tidak pernah dilakukan nabi tidak pernah disuruh nabi dari mana didapat itu gabungan dari beberapa hadis dari beberapa perbuatan sahabat. Maka kalau dipakai kaedah tadi kalau tidak dilakukan nabi binah berarti syekh ibnu bas masuk neraka juga gara-gara ini. Begitulah kaedah yang berbahaya kalau disampaikan kepada masyarakat akar dari radikalisme memandang orang salah maka berakar berawal dari kaedah yang singkat dan fatal tidak pernah disebutkan oleh nabi tak pernah disebutkan oleh sahabat tak pernah disebutkan oleh tabi'in tak pernah disebutkan oleh salafun as maka umat ini mesti diselamatkan jadi bagaimana cara menyelamatkan sembilan orang yang sudah terhukum terdakwa masuk neraka gara-gara lima kaedah tadi maka kembali kepada imam ahlus sunnah awal jamaah beliau adalah Imam Muhammad bin Idris asyafi'i yang meninggal pada tahun 204 hijrah makamnya di Fustat Kairo Mesir apa kata Imam Syafi'i? kalau perbuatan itu baik tidak bertentangan dengan Quran tidak bertentangan dengan Sunnah tidak bertentangan dengan Ijma' tidak bertentangan dengan kias tidak bertentangan dengan pendapat para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah maka perbuatan itu disebut dengan Bid'atu huda atau disebut juga dengan bid'ah hasanah tapi kalau perbuatan itu bertentangan dengan Quran bertentangan dengan sunnah bertentangan dengan ijma bertentangan dengan qiyas maka perbuatan itu disebut dengan bid'ah dalalah itulah yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dilanjutkan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi, dilanjutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dilanjutkan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, sampailah kepada guru-guru kita, sampailah kepada hari ini. Anak-anak kita mesti kita ajarkan, mesti kita kuatkan, kalau tidak mereka akan hanyut dipukul ombak, Dihempas gelombang. Mudah-mudahan kita semua anak cucu kita selamat dalam bingkai Ahlussunnah Wal Jamaah insyaallah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa wa ufawidhu amri wa ila Sayyidi Taufik bin Abdul Qadir as satu saat